Oh really? Pada bulan musik Indonesia yang luar biasa sekali hebat sampai bisa datang ke Bojonegoro Tempatnya di tempat kami Rumah Tavis al Alkomari yang berada di Zahida Bojonegoro. Uh, Alhamdulillah Barokowo sudah berbagi banyak hadiah banyak uh, souvenir banyak ilmu dan pastinya adik-adik senang sekali dan kebetulan di sini sebagian adalah anak-anak yatim yatim piatu dan piatu dari kita bina di rumah Tafis Alkomari. Terus memberi manfaat untuk semuanya, untuk adik-adik seluruh Indonesia. Tetap uh, semangat dan sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih. Lima puluh kita bakal menyajikan ada domino dengan dari lagu.